Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Bill Bilofors, dan Leslar mana dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik, terbaru dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pastinya kita sedang merindukan dan selalu menunggu cidukan vitamin Leslar di Mekah, para sahabat ya. Melihat momen saat Bapak digendong BBL, ini momen masih di Madinah, di sahabat ya. Masya Allah kita selalu bahagia Selalu dibikin bangga dengan sosok Rizky Bilar Mudah-mudahan yang menjadi papapnya Abang L Yang bertanggung jawab, yang baik Dan bisa mengajarkan kebaikan kepada Abang Fatih Amin Kita yakin dan kita selalu bangga dengan sosok leslar Kita lihat juga bersama Bad kalimat yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Happy banget aja sih lihat Abang dan pandanya Semoga di tahun 2023 ini mereka menjadi keluarga yang lebih baik dari tahun 2022 Lebih sukses, lebih bahagia Dan diberikan kesehatan selalu buat Les lover juga ya amin Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Kemudian juga persahabat ya makin gak sabar menantikan kejutan spesial dari Bunda Lesti yang akan tampil di acara Hot Indosiar Luar Biasa yang ke-28 Kurang lebih tinggal 10 hari lagi bersama di acara ulang tahun Indosiar akan digelar Kita juga akan menyaksikan idola kesayangan tampil di atas panggung Indosiar Bismillah Mudah-mudahan Bunda Lesti tampil memberikan penampilan terbaik dan semoga ada karya-karya terbaru yang tentunya rilis dan semoga bisa booming dan trending, amin doa, dukungan dan support selalu kita berikan untuk Lesti Kejora maupun Rizky Bilar kemudian juga persahabat kita lihat diunggah nih guysnya Bang Bobby Suarez ini unggah semalam lagi up video nih persahabatnya semalam videonya baru di up ini menjawab semua pertanyaan netizen, persahabatnya, yang penasaran. Untuk videonya langsung aja kalian cus ke channel Youtube-nya Bang Bobby karena sudah di-up, ya. Ini menjawab semua pertanyaan netizen, Bang Bobby berkolaborasi langsung dengan Bang Bensi Kumbang. Mudah-mudahan, persahabat, ya, keluarga besar juga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga persahabat kita simak diunggan igasnya Kak Rosa mengunggah kembali postingan ke Aswi Noval Ini jaket produk dari MRB Clothing Line ini keren banget persahabat ya Sampai semua orang pun menunggu launching persahabat ya Haduh apakah ini nanti dijual belikan untuk umum Tim menunggu launching jaket ini keren katanya tuh Masya Allah semuanya menunggu persahabat ya Bismillah mudah-mudahan launchingnya tentunya segera dan bisa diperjualbelikan untuk umum persahabat ya karena semua orang terkhusus Les Lovers, sudah menantikan sekali nih produk dari MRB Clothing Line kemudian juga persahabat kita lihat ya unggahan ig nya Lesa Sweety 4 jam yang lalu mengunggah sebuah kabar Indosiar persahabat ya ini ada up video judulnya artis berinisial R akan jadi perhatian netizen Indonesia tahun 2023. Inisial R, apa mungkin Rizky Bilar Apa mungkin Papa B akan kembali disiarkan di Indosiar? Namun dia bikin selfock juga kalimat yang diunggah di postingan ini. Ya Allah, Ibu Harsihmi Ahmad, tak ada nama lain kayak dibahas di TV. Ibu kenapa R terus-terus sebutannya? jelas sekali katanya tidak akan bahas kenapa bahas terus ya Bu. Kasih panggung terus ngiring opini terus demi cuan. Nasib kau lumer Tak ada Kat Singapura. Kalau kau diduduk Kat Singapura sudah lama kau dimasakin dalam gel Dan tak boleh main sasmes sama sekali. Itu kalimat yang diposting oleh Vanlessless Sweety Ya apa mungkin Nama berinisial -is R itu adalah Rizki Bilar. Bismillah, ya mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar yang kita dapatkan ya. Bismillah, mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan. Kita selalu menantikan kejutan hingga cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar, tentunya.